Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada Untuk kabar terbaru di siang hari ini Kita merapatkan info spesial Bahagia para sahabat ya Dari akun Indosiar yang menyefokkan Bahwa malam ini bakal hadir Siaran ulang para sahabat ya Acara Semarak Indosiar Bandung Bakal hadir kembali nih Leslie Bilar untuk menemani Santai malam kita Nih para sahabat ya Bakal seru, bakal kejutan diberikan kembali nih Dalam siaran ulang Semarak Indosiar Bandung Di Indosiar jam 23.30 Waktu Indonesia Barat ada kalimat caption yang tuliskan oleh Indosiar kembali lagi udang dutan bersama artis-artis idola kalian hari ini di Semarang Indosiar Bandung tonton lagi keseruan mereka di Indosiar mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat banyak tanggapan hingga respon yang sangat positif para sahabat ya yani dari akun Viela mengatakan yang Dramus ditayangin lagi dong Min setelah Isya biar nggak ku menangis mulu wow <laughs> Selanjutnya ada komentar lain diberikan Dari akun Instagram Intan Unscore Lestari 10 Mengatakan dalam kolom komentar Tidak kemalaman sekalian Tayangin aja di sepertiga malam Wow Tentunya kita dukung saja Apapun itu yang penting ada idola kita Yang selalu akan memberikan kejutan Dalam tentunya acara Semarak siar Bandung Walaupun siaran ulang tentunya tetap kita dukung Apapun itu persahabatnya kita masih menunggu kejutan selanjutnya juga persahabat yang tetap pandangin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate seputar idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar. Ini informasi di siang hari ini. Pasal untuk tanggapan kalian silahkan berkomentar. Wangin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.